Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang. siang ini saya akan merumuskan batu akik Ini warnanya putih-putih Ini batu akiknya Atur dan untuk timnya Tim sekitar satu sentimeter Ini adalah Monstone Atau biduri bulan Anda bisa lihat ini agak Gimana, wuh gimana Ini kualitasnya standar ya tapi juga nggak terlalu wow gitu. Ini harganya murah meriah, 35.000. Dia berlaku di tempat dengan syarat dan berlaku. Kita akan untuk put dimensinya Ini setelah 1 cm. 1 cm nang. 1 cm ya. Hmm, ini 1 cm. Ini batu akiknya kurang lebihnya sama untuk bitinya. ini bentuknya seperti ini standar kualitasnya jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan ya. ini harganya Rp 35.000 bisa ditempat dengan syarat dan ketahuan berlaku CNT hanya menerima pembayaran secara COD dengan minimal belanja Rp 50.000 ini ketentuanannya. Ini batu akinya berarti 35.000 2, 70.000 atau Anda bisa memilih batu akik lain. Untuk batu akik lain, bisa chat di WA saya. Untuk nomornya sudah terlihat dalam video ini. Jadi, jangan tanya lihat mana Anda ingin memesan. itu video dari saya yang ya. sekedar ingin mencari eskyan jualan pada hari. untuk itu terima kasih atas perhatian cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.